banyak hebat di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan sudrajat channel kali ini akan kita ngevlog di wilayah cianjur guys Dan menuju ke daerah paurang, ya. kita akan melihat situasi pila kaca. Ya. Di sana ada kampung padi. Nih guys, nah, ikuti keseruannya guys. Biasa ibu-ibu. Kemolang dan di sana kita akan mukbang. Jangan lupa, jangan lupa klik subscribe, komen, share juga boleh nah, di sini masih ya, banyak sawah-sawah kembang apa kertas kertas si akang oke resep oke kena kembang ya kang? ini ungu mah identik kena ianya? kembang, kembang Udah Udah bakol. enak. Kuas bakolnya, Puh. Jangan dulu, belum apa-apa udah kajar. Kantongnya Ya, ada Itu kantong. Ini yang Kita kantongan, ah, Adanya oh. wajib, ini kantong ini. Dia beli wajib dah. kantong. Kantong kantong. Kawas itu jatuh jatuh jatuh ini. Wajib apa itu? Wajib. ibu on, ibu, oh, nuju ya. ya, Bunga, ibu. tuh tujuh Ya, itu bagi amung, bangga ya, ibu, air bersih. Tidak. Uh -huh. berkilau-kilau berjalan kaki. kasih hmm. oh, nanti Tadi bersuara sih. Gimana? Kamu kan di luar, Kita <SILENCIO> Ay, ayo tih. Ayo, ada pohon sih di bawah. kerenes, lu, mama mama mama, nyanyi abis <SILENCIO> <SILENCIO> ayo, Mm. Dan itu namanya. Mau ke saya. Kita karena itu anteng, kawan siapa kamu siapa nontonin udah siapa, kau yang nontonin yang Hai, <laughs> mau apa itu? Oh, kayaknya <laughs> <laughs> itu. <laughs> hasil orang dia kan. dimana Di mana? Hmm? Oh, coba das. Sekolah. Hmm. Sekolahnya dimana itu? Mm hmm... ntas, ntar serang kopi ya ta? Iya. Makasih ayah, ayah unggah sedikit. Alhamdulillah, menuju istirahat di mana ini pila singkong. Alhamdulillah dari si dari YouTube kita lanjut nih, video selanjutnya. yang tengah latihan dance. di kampung singkong. Annya sudah kecapean. Lumayan dapat terdapar pisan tuh. eh oh, Ah Yuk, Ayo, saya pegang ya, ya, aja. Bisa oh, ya, amin, amin, aman lho. Oh, Nah, nama ini lupa Ya,